The school fans, welcome back to Timeout. Gila sih, pecah parah ya Atmosfernya di Golden One center Itu gue sampai merinding guys Pas main ke track light the beam Dan pokok gue tadi cerita bahwa Ini adalah stadion terberisik Yang dia pernah liput men Dia pun tadi harus pakai air plug guys katanya biar gak budak pas ngeliput Tapi balik balik balik balik balik balik Dan selamat datang kelas Taiwan hari ini Aduh gue penasaran nih Semoga masih banyak Daph Nation yang nonton hari ini Tapi respect sih untuk semua Daph Nation Yang masih mampir masuk ke kelas Taiwan hari ini Dan juga show some love man I really appreciate y'all Dan Ya, main drama yang makin gila aja nih Setelah hari ini Draymond berulah lah Dia cosplay kayak jadi The Rock hari ini Dia pengen main WWE kayaknya Sampai nginjek dan juga stomp on Si doma itu Sakit banget sih ya, Karena pertanyaannya adalah Untuk kita semua Apakah pantas Draymond untuk disuspen atau tidak Bo, Tunggu jawabannya dari gue nanti di kelas hari ini Tapi salut sih Respect banget untuk The Young Sacramento Kings Gue jujur gue nggak melihat ini bisa terjadi Mereka lead 2-0 man Gila man They are ballin Man, dan juga bermunculan bintang terus ya dari Sacramento Kings Jadi itu adalah salah satu topik, topik yang kita akan bahas di kelas hari ini And of course kita juga harus membahas tentang Tyrese Maxey, man Tyrese Maxey hari ini menyelamatkan Philadelphia 76ers Dengan mencetak 33 poin Sixers pun juga unggul 2-0 atas Brooklyn Nets sekarang ini Dan itu ya topik kita juga hari ini di kelas timeout Dan sebelum kita masuk ke kelas timeout hari ini Of course I would like to say thank you so much Kepada semua timeout gang yang selalu setia Support timeout setiap harinya Kalau kalian sayang sama timeout seperti gue you know the procedure Jangan lupa untuk kasih like dulu guys Tekan dulu tombol likesnya Dan yang pasti Jangan lupa untuk tekan tombol bell juga Agar kalian tidak tertinggal Kalau gue upload malam-malam ya kayak gini <laughs> Gue suka upload malam kan kadang-kadang Jadi kalian tetap tahu Kalau ada episode terbaru di Time So once again thank you so much guys For the amazing amazing support Really appreciate you Dan kalau gitu Now let's start our class Sekarang kita akan mulai dengan A special shout out to my boy Kenny Becham Oh my god He made it big bro Gila sih keren banget Kenny kemarin masuk first take Bersama Steven A. Smith Dan selalu juga sih dalam respect pada Steven A. Smith Yang keeps his promise Untuk bisa masukin Kenny ke first take This is a big moment For his career Oh my god Gila kapan gue bisa begitu ya? <guluh> gue kan ISBN, ya Gue masuk kemana ya Kalau Kenny kan suka ESPN ya Gue masuk kemana Masuk ke Net TV <guluh> Bimio masuk ke kemana, tapi hopefully one day gue juga bisa, oh bisa masuk ke mainstream juga ya amin, tapi Kenny Beecham man, this is huge man, ini salah satu content creator favorit gue uh, online tentang NBA, karena dia pengetahuannya sih, pengetahuannya dia sih luar biasa, dia kayak sampai tahun 60an 50an juga mungkin tahu kali itu tentang NBA menurut gue, so uh, menurut gue ini deserving masih untuk Kenny. Get the spotlight di ESPN. Uh, dan juga semoga aja makin rame nonton YouTube-nya dia. So, gue juga nonton YouTube-nya dia sih. Gue juga belajar banyak dari dia. So, I'm very happy for Kenny. Karena Kenny orang baik juga. Jadi karena tiap kali gue ketemu Kenny di Summer League. Atau kayak main di All Star. Gue ajakin dia bikin konten. Dia langsung semangat banget. Mau sih. Jadi, even though he doesn't know my name. Tapi dia ingin muka gue. Selalu <laughs> so, say hi pas ketemu gue. So, emang kalau orang baik itu rezekinya bisa selalu lancar. Amin. So, once again. Much love the untuk Kenny Bechema. Guys. So now, nah, sekarang kita pindah ke berita NBA. pertama. Of course, congratulations kepada Jaren Jackson Jr. Yang sudah terpilih menjadi Kia Defensive Player of the Year. JJJ mengalahkan Brook Lopez dan juga Evan Mobley. Uh, JJJ juga menjadi pemain termuda Kedua yang berhasil memenangkan awards ini. Dia hanya kalah muda dari Dwight Howard aja. Dia masih 23 tahun, men. Jadi dia bisa menang awardsnya berapa kali lagi di mulut gue. Tapi memang impact-nya si Jaren Jackson ini di defense-nya si uh, Memphis Grizzlies luar Luar biasa banget karena Memphis Dengan adanya dia sebagai rim protector Mereka itu defense nomor 3 Terbaik di NBA Dan James Jackson kalau gue gak salah yang tadi baca Dia adalah the leading shot blocker In the NBA this season Dia blocknya tiga blocks per game Dan ini tahun keduanya secara beruntun Dia menjadi uh, the leader of the block shot Sorry kok the leader of the block shot Jadi leading block shot Jadi leading shot blocker in the NBA I'm so sorry guys <laughs> But Ya, yeah, well deserved untuk si Giant Jason Jr. menurut gue, uh, like I said, he's still young, he still can improve, dan dia memang sosok yang sangat mengerikan sekali untuk defense si Memphis Grizzlies, dan menurut kalau nggak ada JJJ, malah makin lebih susah daripada nggak ada Jamo Ranch. jadi mendingan ada JJJ di lapangan sih, untuk si Memphis Grizzlies, tapi karena defense akan dites nih besok, untuk jaga, AD dan juga untuk jaga Rui kita tahu main Rui uh, meledak ya dengan 29 points so uh, his defense will be much needed di uh, Lusa ya Lusa bermain lagi nanti game kedua untuk melawan Lakers so once again congratulations kepada John Jackson Jr dan sekarang ada apa ini dengan NBA Playoff tahun ini dan juga alumni Kentucky University gila sih. Hari ini giliran Taj Maxi yang on fire dengan 33 poin untuk memimpin Sixers menang in a very low scoring game 96-84 atas Brooklyn Nets. I guess this is the real playoff game. Kalau poin ini nyampe 100 lebih, ini kayak wah gila. Mengingatkan gua nostalgia sih tahun 90-an nonton NBA Playoff sih, di SCTV gitu dulu. Tapi um, Hari ini Sixers slow start, tapi walaupun mereka slow start, mereka tetap bisa berhasil take a 2-0 lead against the Brooklyn Nets. Sixers aja dapat tertinggal terlebih dahulu di babak pertama, uh, Cam Johnson came out firing today. Uh, dia 22 poinnya, kalau nggak salah di first half, uh, sebelum half time pun tadi dia juga put Joel Embiid on a nasty poster. Uh, powerful one-handed slam, telak banget sih tadi si Embiid kenanya sih, dan dia nggak ngaku lagi anjir habis game, habis game bilang, you know, Gue gak inget, gue kena poster, bangke juga masih si ya. Tapi, um, di babak kedua abis halftime, oh my god, si Sixers turn up their defense though. Dimana mereka menahan net hanya 35 poin aja guys. 35 poin in the second half. Is that still possible in 2023? Itu kayaknya mungkin bisa satu babak itu satu orang doang, 35 poin. Tapi, man, bener, bener gila banget si defense-nya tadi. Um, Sedangkan defense-nya Nets, itu kayaknya terlalu fokus sama si uh, Joel Embiid. Mereka nahan Embiid sih, kayak 11 shot attempt doang. Uh, tapi itu malah membuka ruang menurut gue untuk Tyrese Maxi untuk Tobias Harris, untuk mereka bisa eksekusi offense si uh, Sixers. Tobias Harris tuh, man pelan-pelan open di regular season agak sayur, jadi playoff dia lumayan loh. Hari ini double-double, 20 poin dan 12 ribuan. Kalau si Tobias Harris ini bisa konsisten bisa consistent in the playoff, uh, putting up these numbers, Sixers ngeri juga sih menurut gue sih. Uh, tapi tadi menurut gua bintangnya hari ini dan juga yang put the game away was Tyrese Maxey. Tadi ada beberapa kali three point yang lumayan penting di quarter keempat. Uh, ditonton sama mantan pelatihnya John Kelly Perry. Dia langsung ya, 6 kali three point hari ini. Uh, lumayanlah Maxi bisa meledak hari ini untuk mengurangi beban yang dan juga Apalagi Harden ya, hari ini Harden mainnya jelek banget sih uh, offensively, harden hari ini finishingnya kurang banget, kurang, uh, 3 dari 13 doang tembakannya, Harden 8 poin sedangkan Embiid masih 20 poin 19 rebound dan 7 assist, still a big impact yang diberikan oleh calon MVP tahun ini menurut gue, dari uh, terakhir juga Embiid with a two hand slam, well, that was pretty nice too. Um, Ya, dari gua masih nggak ngelihat bagaimana si Nets ini bisa slow down em, bisa slow down pemain Sixers lainnya. Apalagi juga mau ngelawan Sixers gimana? Kalau Doc Rivers cuma ngomongnya, Come on guys, Come on, gitu aja langsung timnya bangun, malah langsung langsung bisa menang, bisa comeback sih. Jadi agak ngeri juga ya cuma ngeliat kayak gitu, mirip-mirip coach bedu ya kayaknya motivasinya. Tapi ya dari Brooklyn hanya Cam Johnson yang main lumayan bagus menurut gua dengan 28 poin. Think it's gonna be a short series, guys. It's gonna be a short short series. Oke, okay, karena kita pindah ke the main event. Jadi di sini siapa yang sudah. Uh, menjadi Bim Wagon Bim Wagon Bim Kok Bim sih? Ntar jadi Anthony Bim uh, Bim Wagon Nua, Ayo tulis di comment section Yang jadi Bim Wagon Tapi gue jujur Seperti gue bilang Gue gak nyangka Sacramento Kings Bisa unggul 2-0 hari ini Kings menang 114-106 Atas The Defending Champion Golden State Warriors Tadi bapak gue Dapet satu foto ini Keren banget sih Si Jordan Poole-nya Lagi guling-guling guys Di lapangan Gila Ini pas banget sih Momennya sih Dan The Defending Champion Is two game away from going to Cancun. Woo, gila ada mau liburan nih bentar lagi nih ke Golden Warriors. Tapi game kedua kembali nggak mengecewakan menurut gue. Um, untuk kita sebagai fans NBA, uh, Skornya ketat. Tadi di kuarter keempat pun sebenarnya Warriors juga masih ada chance untuk bisa memenangkan game hari ini. Terus gamenya juga physical banget, drama banget. Gara-gara Draymond Green. Tapi jujur gue agak tenangan juga ya. Mengingkir kalau Clippers gue nggak ketemu King sih. Tadi kan kita nih kayak mikir kayak gue pada mau milih Kings nih. Tapi ternyata crowdnya Kings ini bener jadi six men sih. Di Golden one Center sih. Nggak kebayar juga. Ini ada videonya gue nemu si Bob Myers belakangnya. Anjir pakai cowbell itu kenceng banget di belakang kupingnya sih. Itu masih kesel sih. Annoyed banget sih si Bob Myers itu sih. Tapi ini Kings energinya tinggi banget sih. Pemain-pemainnya gara-gara ini mereka fit off their fans. Mereka nyoba kayaknya juga ajakin pemain-pemainnya Warriors untuk lari hari ini. Biar capek. Tapi dari awal... Udah keliatan sih, kayaknya it's gonna be a long night for the Warriors. Mereka banyak banget sloppy turnover, kayak opernya salah lah, dribble lepas lah. Gue gak pernah sih ngeliat Steph, kayaknya dribble sampai lepas kayak begitu tadi sih awal-awal. Dan, ya, yeah, gue ngerasa tuh tadi kayak Mike Brown tuh kayak udah tahu ya, kayak udah tau play-nya Warriors apa. Dan dia kayak udah baca-bacain lah. Itu kenapa menurut gue kayak pemain Kings tuh kayak satu step ahead of the Warriors players. Eh... Uh, Yeah, Warriors tapi harus bisa main sih tanpa Steph di lapangan saya. kok gue lihat statsnya ini Dia kok tanpa Steph di dua game awal ini jelas sih, dua, minus 25 men So, everybody harus step up man. Jordan Poole, Dante Di Vincenzo, they need to wake up uh, Steve Kerr juga paling tadi udah mau pecah sih Steve Kerr paling udah mau pecah sih Soalnya dia udah coba 10 pemain kayak di kuarter kedua And it wasn't working at all <laughs> oh, ya, Si uh, Jermichael Green masuk Moses Moody juga masuk Uh, tapi ya Yemen yeah, benchnya si Warriors sebenarnya di outmatch banget sama si Golden State Warriors uh, sama si Sacramento Kings um, Malik Monk uh, juga jago hari ini Bang Ahmad tadi tapi gue mau bahas belum kita bahas Bang Ahmad kita mau bahas bintang yang muncul hari ini yaitu Davion Mitchell Davion Mitchell kita tahu NCAA champion so he's not apa yang gak asing lagi lah dengan stage besar kayak gini dari ini yang menjadi bintangnya sih menurut gue uh, kemarin kan kita dengar tuh Jar Smith bilang kalau Daly mau mati jaga si Steph tahun 2015 ini ternyata kau ingat tidak ya, Daly itu ada di si Kings ya dia tuh pemain Kings makanya Kings sih pakai ini perlu apa ada Daly biar kalau lawannya Steph wah bisa tuh kasih tahu pemain-pemainnya gimana cara jaganya ya dan David did an amazing job do membuat uh, life nya si Steph tadi di lapangan miserable menurut gue Uh, dikejar terus men, staff lari kemana dikejar terus, dan dia dapat beberapa steals juga, uh, staff tadi kayaknya ampe frustrasi juga, lo kalo bisa liat di kuarter keempat, staff kayak udah ngampar, ngasal banget ada yang hatu airball juga ga jelas, um, ya yeah, men, big credit tuh untuk Mike Brown yang kayaknya mungkin di rotasi kali, kemarin kan Darren Fox, sekarang kayak gantian di David Mitchell yang jaga staff kiri biar tenaganya disimpan simpen gitu, um, Ya yeah, men, tapi selain selain defense si David Mitchell offense juga not bad. Tadi dia ada slam dunk, lalu terakhir itu dia yang hit the dagger. For the Sacramento Kings with that corner 3 point shot. And David Mitchell off the bench hari ini 14 point. Dan gue, ah man dia masih jadi idola sih di Sacramento hari ini. Um, yeah, like I said, benchnya Kings jauh lebih produktif daripada benchnya si Golden State Warriors. Tadi Alex Lance, Alex Lance main cuma bentar dong. Tapi dia langsung ngedang-ngedang tadi awal-awal. Lalu juga Malik Monk, like I said, still productive from the bench. 18 point hari ini, tadi ada yang satu dia lalu langsung 3 point, itu keren banget sih. And of course his layout package is tough, man. Gila, tadi ada yang dia layup tuh gue gak tau sih. Gue gak dapet video, gue cari-cari. Tapi dia satu tangan kanan tuh layup susah banget sih angle-nya. Gue gak ngerti itu layup gimana, caranya masih masuk. Tapi Bang Ahmad sih, fix, man. Jago di seri sini sih, fix. Paling juga playoff pertamanya dia lho. Playoff pertamanya dia, playoff pertamanya di and Fox. Gue yang paling gue respect dan gue paling salut sama Sacramento Kings yes. Seberapa tenangnya mereka sih? Walaupun dikejar di kuarter keempat, dipepet terus tadi setelah Klay Thompson three point, Steph Curry three point, tapi mereka tuh kayak very tenang aja gitu, nggak nggak nggak nggak buru-buru, dan mereka tuh kayak tahu eksek, harus eksekusi offense apa, jadi itu yang menurut gue gue nggak nyangka. Kings bisa setenang itu sih, itu aja sih, dan De'Aaron Fox masih clutch juga hari ini, kita ada bahas di timeout berkali-kali kalau dia adalah pemain paling clutch di NBA, Dan tadi biasalah di sisa 2 menit 3 poin aja, santai, yeah. untuk put the game away juga uh, itu lumayan ngamanin juga sih Sacramento Kings, hari ini De'Aaron Fox 24 poin, 9 assist timeout 3 poinnya sih hancur, 2 dari 10 tapi yang masuknya itu satu yang paling penting di game kali ini, uh, so another impressive win menurut gue dari Sacramento Kings ya. first nggak boleh lupa juga dengan Domas yang 24 poin itu gue gak salah Gak, um, yeah. ngomongin Domas Menurut gue dia paling kasian sih hari ini Badannya dia sih hancur banget sih pasti Dia tuh digebukin abis dari awal Pemain Golden State Warriors, lu bisa lihat dari Jordan Poole, Raymond Green, Wah Kevin Looney, itu semua bener, -bener kayak Playing really physical with him Nih um, ya gue yakin pulang-pulang Badannya memar-memar sama biru-biru semua sih Si Domas Tesebonis um, Iya tapi ya lu tau lah ya uh, puncaknya ya saat dia diinjak kali masih Draymond Green gue sedih sih tapi Draymond Green yang nguarin podcast hari ini untuk reaksi tentang momen tersebut. Tapi ya, gue mungkin gua rasa dia nunggu dulu kali review dari NBA kali dia pengen tahu dulu kali NBA uh, kasih dia suspension atau enggak. Tapi uh, momen apa insiden ini insiden ini pasti akan mengundang dua opini ada opini dari point of view nya fansnya Warriors ada fansnya Kings itu normal normal banget dan mungkin juga pendapat gue dan pendapat lo berbeda itu, is, it's okay at, uh, at all man, it's okay it's okay banget menurut gue, uh, dan Fancy Wars kalian tau lah, Fancy Wars di dua game awal ini mereka udah komplain banget sih tentang Wasit sih gue dapet DM hari ini, DMnya semua komplain tentang Wasit sih, like <laughs> gue mau jawab apa, apa bingung juga, karena menurut gue, yeah, Wasit made some bad calls mungkin yang kayak screen screennya si stacker itu bad calls banget sih di call file, uh, tapi menurut gue sih Lumayan, uh, the ref lumayan kayak let everything go juga sih, kayak biar pemainnya kayak decide the game juga. So, I like that actually, jadi gak banyak berhenti-berhenti juga. Um, ya, yeah. gue sih gak gitu nyalain refleksi sih, menurut gue sih gue lebih menyalahkan ke Warriors gak bisa rebound, sama gak bisa eksekusi offense-nya aja sih di kuarter keempat, uh, Draymond. Dia kayaknya hari ini ingin nunjukin kalau masa depannya dia kayaknya ada di WWE. Dia kayaknya mau jadi WWE Superstar. Mungkin dia terinspirasi dengan The Rock. Uh, tapi, iya yeah men. Pertama gue of course mau bilang ya, Doma salah. Nahan kaki ankle-nya si uh, Draymond Green gitu, itu salah, tapi... Uh, itu bahaya, itu bahaya juga, itu bahaya, I won't say it's not bahaya, uh, tapi harusnya Draymond kalau mau jail, jalannya harus lebih smooth lah, jangan sampai orang diinjok kayak gitu langsung si gue, mungkin bisa sosok kayak kesandung, jatuh, mungkin dengkulnya, kena bijinya domas gitu, atau gimana gitu, yang, yang lebih smooth aja, yang lebih berkelas gitu, itu menurut gue tadi nggak kelas sama kelas sekali sih, apa yang dilakukan sama si Draymond Green, karena um, itu bahaya banget. Menurut gua bahaya, lu tau lah, Dragon Green is, is a big guy Itu gua tau kakinya size berapa, mungkin size 48, 49, itu mungkin aja Dan dia tuh nginjeknya sepenuh hati sih Nginjek di long sepenuh hati dan mungkin juga sekuat tenaga sih, jadi Itu menurut gua unnecessary and very dangerous uh, Kenapa gua bilang begitu? Karena Domas bisa aja ribsnya patah kalau Kalo patah, kelar, lu bisa main itu di series ini sih, jadi Man, that was a very dangerous move aja sih Dan menurut gue keputusan wasit Itu bener banget uh, ngasih si Draymond Green flagrant 2 Walaupun gue berharapnya si Domas tadi kena Technical, gue gak tau sih gue gak lupa tadi Domas kena Technical atau enggak Tapi menurut gue dia pantas banget untuk kena Technical Setelah dia narik kakinya si Draymond Green um, Ya yeah. Tadi Draymond setelah itu juga biasa lah, ada some exchange with the Sacramento Kings crowd. Dia manas-manas, track-track -manas, wow, PUS lah pokoknya depannya. Iya, uh, yeah, gue kok jadi fans The wow, sih agak malu sih. Gue agak malu ngeliat pemain gue kayak gitu sih. Uh, apalagi di momen dia udah mau di-ejected juga. Dan... Apa ya, tadi menurut gue dia agak matiin momentumnya si Warriors juga, pake Warriors lagi udah mulai oke okay, mainnya, terus ya gara-gara hal itu jadi jelek lagi mainnya, tapi he, they still have the chance though in the fourth quarter menurut gue, tapi menurut gue sayang banget tadi Draymond had to do that, dan gue believe, I believe that Draymond harus kena suspension satu game sih, after what he did to Domas hari ini, uh, menurut gue kayaknya, apa ya, Menurut gue pantas sih untuk layak sih untuk di-suspend, karena that was really unnecessary masih. Tendangan kencangnya itu sih ke dadanya atau ke, ke, uh, ke ripsnya si Doma sih. Jadi menurut kalian apakah Draymond harus di-suspend atau tidak? Nah kalian bisa tulis di comment section di bawah. Uh, staff hari ini top scorer masih dengan 28 poin, Andrew Wiggins 22 poin, Clay Thompson 21 poin. Uh, the Kings did what they supposed to do by winning the dua game di home courtnya mereka. Sekarang, the pressure is on the Warriors. Warriors harus bisa menang dua game, berikutnya di Chase Center uh, Mereka sih di Chase Center you know lah Mereka jago lah di Chase Center Defense nya mereka, intensitinya bisa berbeda Tapi we will see Kings is not a bad, Kings are not a bad road team as well Mereka di West Konghala Nomor 2 rekor atau nomor 3 terbaik on the road So this is gonna be a tough test Untuk si Golden State Warriors sih Tapi ternyata juga Ternyata kita semua, gue salah sih Gue salah sih, gue gak nyangka ternyata ya yeah, Warriors nggak bisa switch that uh, gak bisa flip that switch langsung sih, kayak kalau masuk playoff oke okay, di away jago, enggak ternyata away nya kok masih sayur, kayak di regular season, ya di playoff juga akan masih sayur sih kayak sekarang ini sih, jadi ternyata gua salah prediksinya, but gimana nih fansnya Nation, apakah masih tenang, apa sudah panik, wah wow, ditunggu semua di komen di comment section, dan ya itulah, Uh, Timeout gue walaupun wow, wow, kita nggak balas bahas terlalu banyak tapi 19 menit juga lo. Karena kita pindah ke prediksi apa sih Warriors kalah? <laughs> apa sih Warriors kalah? Karena gue yakin banget Warriors menang game kedua. Eh uh, kayaknya besok Celtics bantai Hawks lah ya. kayaknya besok Sel Hawks nggak bisa lagi sama Celtics masih. So besok gue langsung pilih aja. Celtics minus 10 setengah lawan Hawks. So good luck everybody. Uh, player of the day David Mitchell man. I think he did everything for the Kings hari ini. 14 point, uh, hit that dagger 3 point shot, and dia membuat Hari ini Steph Curry pusing banget sih. And that is why he is our player of the day. So time out, gang. Thank you so much for watching time out hari ini. Thank you so much yang sudah nonton secara full. Yang udah kasih like, udah kasih komen. Thank you so much. And you can always support this channel as well. Dengan memberikan super thanks di bawah ini. Wah, itu kan membantu sekali untuk channel ini. So really appreciate everybody for the support. And yeah, man, I will see you guys again. Besok gue libur sih. Besok, saya libur dulu ya besok ya. Saya besok uh, sibuk. <laughs> saya besok sibuk. Jadi mungkin lusa pas Lakers main. Nanti baru kita bikin timeout lagi. So, once again, thank you so much guys for watching. And I will see you guys again very soon. Peace out, everybody.